Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kakak di channel SDA. Halo. Seperti biasa, hari ini kita akan berburu mainan lagi. Sebelum berburu, kita siapkan dulu seperti biasa, keranjang hijau ajaib. Ye, ini dia. Kita sudah pegang keranjang hijaunya, kita langsung saja cari mainannya. Yeay! Nyarinya di bawah, bawah pohon teman-teman. Wow, pohonnya banyak sekali. Wih! What they do? Itu apa, teman-teman? Yuk, kita hampiri. Ada mainan teman-teman. Wah -teman. yeah, kotor sekali mainannya. Waduh. Kita masukin ke keranjang hijaunya. Kita cari lagi. Mana teman-teman? wadidaw -teman? Dapat lagi teman-teman. Wih. Kotor sekali mana teman-teman. Waduh masukin ke keranjang hijau wow, wow, wow dapatlah lagi teman-teman weeees nice. motor sekali teman-teman waduh -teman. kita masukin ke keranjang hijau kita cari lagi teman-teman gimana ya wihih ini apa, teman-teman? Ada di atas. Widih, mainannya sampai di atas pohon. Teman-teman, manjat kita masukin, cari lagi. Wow, dapat lagi, teman-teman! Wow, wow, wow, apa ini? Wih, seperti hewan teman-teman. Kita masukin. Wow, dapat lagi teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya di sini. Waduh, kotor sekali teman-teman. Kita cari lagi. Ini apa teman-teman di semak-semak? Coba kita buka. Wow. Dapat lagi. Waduh. Kita masukin. Mana lagi teman-teman? Wow. wow. Dapat lagi teman-teman kita. Wih. Waduh, water sekali teman-teman. Oh, hewan ah? Oh, oh, hewan sih, bukan hewan ini. Ah, ya, ah, tapi teman-teman. Ada rodanya, soalnya. Waduh, kok hewan sih? Hehehe. Bukan hewan, teman-teman, ya. Satu lagi, teman-teman. Hei, dapat lagi, teman-teman, di atas pohon lagi. Waduh, lihat lagi, teman-teman. Terus, kita masukin. Cari lagi teman-teman Wow Kita dapat lagi teman-teman Wih keren keren keren. Kita cari lagi Wih, ada lagi teman-teman Wow Banyak sekali mainannya teman-teman kan teman-teman, wih, lagi, Oh, ini ada lagi, teman-teman. Wih, keren! Kalau ini seperti hewan, ini waduh, nanti kita cuci. Dapat lagi, teman-teman, di bawah semak-semak. Waduh, ketutupan ini, buang! ini ambil wih masukin ke keranjang masih ada enggak ya teman-teman wih ada lagi teman-teman wih wow oh. ada lagi, wow, ada lagi teman-teman, cari lagi teman-teman, siapa tahu masih ada lagi ya, yuk, <tuh> duh, dapat lagi kan, keren keren keren keren. Wah banyak sekali teman-teman Sudah dulu ya Langsung saja kita cuci Let's go kita cuci